Kita diingatkan untuk memiliki iman Dan kepercayaan penuh di dalam dia Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga Bahkan timbul dalam hati kita Itu yang Tuhan sediakan Bagi kita semua Amin Tak mungkin bagi manusia Tapi itu pasti bagimu Mari sama-sama nyanyikan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Hitungkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu engkau Tuhan yang memegang kendali penuh atas hidup kami, dan kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Di dalammu aku tenang Sebab janjimu setia bagiku Mari sama-sama katakan engkau tuh... Jadi, di dalam hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Engkau Tuhan Dalam Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Walau ku tak melihat Jalan di depanku Tak pernah ku ragu Ku tetap Di dalam hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Ku tetap percaya Walau ku tak melihat Jalan di depanku Tak pernah ku ragu Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Tak pernah ku Tidak. yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, kami mau tetap percaya Tuhan, kami mau tetap menyembah karena kami tahu rancanganmu sungguh ada dan nyata buat kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki iman dan pengharapan yang baru di dalam engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, saya yakin saudara terberkati dengan pujian penyembahan pada hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus... Terima kasih karena Tuhan telah menyapa kami di dalam hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan, dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar, Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga mau mencatatnya, menjadikannya kekuatan, sumber hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berbuah, dan jadi berkat juga buat Tuhan dan buat orang lain. Terima kasih, Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita kedatangan pembicara tamu. Pembicara tamunya adalah Pastor Andre Imam. Wow, udah lama banget ya kita nggak berjumpa dengan beliau. Saya yakin deh, saudara akan diberkati dengan penyampaian firman Tuhan oleh beliau. Oleh sebab itu, mari kita beri tepuk tangan dan sambutan yang meriah sekali lagi... ...untuk kemuliaan nama Tuhan, Pastor Andre Imam. Shalom, bravers yang luar biasa. Senang sekali kita berjumpa dengan... Situasi, keadaan yang berbeda ya Kita pengennya sih onsite bisa berjumpa Bisa ngobrol, bisa sharing bareng Tapi keadaan ya, keadaan membuat kita Akhirnya seperti ini, tapi saya percaya teknologi Pada waktunya Pada kesempatannya, pada momennya Tepat sekali, Tuhan izinkan Kita bisa seperti ini saudara ya, saya percaya anugerah Tuhan tetap turun bagi kita Nah hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Sebuah kisah yang menarik yang mungkin hampir menjadi sama seperti kehidupan kita hari ini Mungkin bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita hari ini Nah mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25 Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25 Demikian firman Tuhan, maka kata-kata maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, pasti ada tahu peristiwa ini kisah yang memang nggak mudah juga. Bagi kita yang sudah melihat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi Anda dengan saya, maka itu menjadi cerita yang sangat mudah. Tapi hari itu Anda mesti menyadari bahwa belum pernah ada orang yang mati dan bangkit. Belum pernah ada. Dan kalau mungkin zaman-zaman sekarang kita tahu ada orang yang mati, kemudian 45 menit, 1 jam, mungkin berapa jam kemudian bangkit, tetapi mati lagi. Tetapi Yesus tidak mati lagi, saudara ya. Dan itu menjadi mengagetkan bagi iman Thomas hari itu. Waktu saya merenungkan, coba membaca ayat ini, Ya memang nggak mudah ya, tidak mudah untuk bisa percaya karena itu tidak pernah terjadi. Tetapi inilah yang disebut iman, saudara ya. Percaya. Trust. Dan saya tahu Trust itu menjadi sangat tidak mudah, apalagi kalau kita berbicara dengan dunia modern hari ini, situasi pandemi seperti ini, apa benar Tuhan itu ada, apa benar Tuhan itu menolong, apa benar Tuhan mengasihi, apa benar Tuhan akan menopang, menguatkan, apa benar Tuhan masih menyertai saya dengan saudara. Nah, bravers, hari ini mari kita akan belajar untuk trust, untuk kita percaya. Dan waktu kita percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan dan memang ketika begini anda merasa pandemi ini semua semua mengalami situasi yang sulit ekonomi situasi beberapa sahabat saya juga bisnisnya agak rontok begitu ya stagnan berhenti dan bahkan ketika saya juga buka bisnis di awal pandemi sebelum pandemi kami tanda tangan tanda tangan notaris untuk PT baru kami sudah PT AB Entertainment dan langsung masuk masa pandemi dan apa harus saya lakukan sebenarnya? Jadwal-jadwal khotbah saya juga akhirnya berhenti, jadwal-jadwal uh, training juga berhenti dan apa yang harus saya lakukan sebenarnya? Dan mungkin Saudara juga bertanya-tanya, Tuhan uh, saya masih menginginkan masa depan yang baik, saya masih menginginkan pencapaian atau mungkin saya masih pengen jalan-jalan dan saya nggak bisa hari ini, saya mesti ngapain? Apa yang harus saya lakukan begitu ya? Nah, hari teman-teman, mari kita belajar untuk percaya. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Tetapi mari kita akan melangkah bersama-sama di tengah pandemi yang sulit ini, di tengah keadaan yang sekali lagi nggak cuman anda yang mengalami, semua orang mengalami kesulitan yang sama. Ada penyakit. Dan yang yang datang yang bisa merenggut kematian kita, merenggut hidup kita, jiwa kita Tapi yang lebih menakutkan bukan penyakitnya Rasa takut terhadap penyakit inilah yang banyak kali membunuh orang selain Membunuh mimpi, membunuh hubungan, membunuh harapan setiap orang Dan mungkin ada kesulitan dan kegagalan yang sedang Anda hadapi hari ini Tapi bravers, saya percaya Bahwa apa yang kita dapat hari ini adalah karena pilihan kita tahun lalu dan ingat baik-baik apa yang kita pilih hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dengan saya nah, karena itu hari ini mari kita belajar apa itu percaya? bagaimana kita bisa percaya? nah menarik ketika kita membaca cerita tentang Thomas ini teman-teman, ini menjadi sangat menarik ya memang murid-murid yang lain percaya, mengapa? karena mereka juga sudah melihat Yesus Yesus yang bangkit Thomas belum melihat bahkan dengan sangat sekali gak yakin sehingga dia memaksa dirinya untuk harus sampai meletakkan jarinya di lubang yang sama di mana Yesus dipaku dan mungkin berapa di antara juga mungkin ngomong Tuhan gak adil, Tuhan gak hebat Tuhan meninggalkan saya tapi dengar baik-baik kita bisa percaya bahwa Allah itu selalu hadir, Allah itu selalu menemani Allah selalu menyertai, sehingga Anda satu kali akan ngomong seperti Paulus, tetapi sekarang aku tahu, apa yang aku tahu bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap Anda dengan saya, yang mengasihi Tuhan. Wow. Yang mengasihi Tuhan sebenarnya. Karena itu teman-teman kasih Tuhan Yesus, mari kita akan uh, belajar hari ini, Uh, di tengah hidup yang unpredictable dan uncontrollable Itu sudah pasti ya Hidup itu unpredictable, uncontrollable uh, Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa percaya kepada Tuhan? Nah menurut saya pertama Orang bisa percaya kepada Tuhan dimulai dari pikirannya Kalau dia mengenal siapa Tuhan itu Nah pikiran kita tergantung dari apa yang kita beri masukan Kalau Anda beri masukan khawatir, kecewa Takut, eh, tidak sanggup Maka tentunya Apa yang ada dalam pikiran kita Membawa kita untuk percaya kepada kegagalan Percaya kepada ketakutan Bapak ibu yang kasih Tuhan Yesus Ketika roh kudus turun, pentakosta hadir Menjama orang-orang percaya hari itu Mereka semakin diyakinkan Pengenalan mereka akan Tuhan Membuat mereka di pikiran mereka Bahwa ternyata betul Tuhan itu bisa dipercaya Allah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena kenapa? Sekali lagi, apa yang ada di kepala kita, itu menjadi sangat penting. Itulah mengapa? Isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Isilah dengan kesaksian-kesaksian. Isilah dengan komunitas bravery yang saling menguatkan, sehingga Anda menyadari ada Tuhan di sana. Ada banyak orang ketika dia kehilangan komunitas, kehilangan pengetahuan, pikirannya menjadi liar, akhirnya tidak percaya. Bahkan ada yang saya kaget, kemudian ya seorang uh, doktor, seorang penulis buku tentang Tuhan, akhirnya tidak percaya adanya Tuhan. Wow. Dia meninggalkan iman kekristenannya. Padahal sekali lagi teman-teman, Alkitab mengatakan, Jelas mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus sedang beritahu bahwa ada keselamatan. Ada Yesus yang menolong. Bahkan dia mengatakan kalau engkau letih lesu berat, percaya datang kepadaku. Nah, waktu Anda datang Anda belajar percaya. Kenapa bisa percaya? Karena kita mengenal pikiran kita penuh pengenalan akan Allah. Apakah hari ini Anda masih mengenal Tuhan di tengah pandemi ini? Di awal pandemi ketika uh, Des, uh, Maret tanggal 15 saya terakhir khotbah onsite kemudian saya bertanya, Tuhan saya mesti ngapain? Dan puji Tuhan dia masih berbicara, tetaplah melayani. Karena kenapa? Jadwal semua berhenti sebenarnya. Jadwal yang harusnya sudah terschedule sampai Desember udah jelas berantakan semua project-project juga berantakan Project mengajar juga berantakan Project training juga berantakan dan perusahaan yang kita buat juga ternyata ia tertat tadi sudah keluar invest dana 1m lebih begitu ya, untuk beli alat tapi kami belajar percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa. Kalau kau mengenal Tuhan, pikiranmu ada Tuhan. Pikiranmu mengenal Tuhan dengan baik, dimasuki pengajaran yang benar tentang Tuhan. Maka, Anda dengan saya bisa trust, bisa percaya. Pada akhirnya, Thomas bisa percaya karena melihat. Nah, melihat itu berarti ada pengetahuan yang masuk di kepalanya, ada kepercayaan yang mulai muncul di sana. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, braver, saya mengajak setiap saudara, ayo mengenal Tuhan lebih lagi. Masukkan dalam pikiran saudara, memang sempit, nggak mungkin saya mengerti Tuhan. Betul, karena itulah dia disebut Tuhan. Karena dia tidak bisa dikenal, tidak bisa diketahui, tetapi yang pasti dia menyertai hidup Anda dengan saya. Nah, saya mengajak setiap teman-teman untuk terbuka pikiranmu. Itulah kenapa Efesus pasal 4 mengatakan dibaharui apa yang pertama? Pikiran. saya Kalau kita mengingat kisah tentang... Orang lumpuh yang ditanya Yesus, apakah kamu mau sembuh? Sekian puluh tahun, tiap kali kolam Bethesda itu goyang, dia sedang coba merangkak orang lain yang masuk. Waktu tanya, mau nggak sembuh? Jawabannya bukan mau sembuh. Tuhan, aku mau masuk orang lain duluan. Aneh sebenarnya. Ketika orang pikirannya tidak mengenal Tuhan Yesus, maka susah untuk percaya tetapi pikiran-pikiran kita harus dipenuhi dengan pikiran Kristus, sehingga kita bisa mengenal. Dan ketika Anda mengenal, Anda bisa percaya. Bagaimana uh, orang bisa dipercaya kalau dia nggak kenal orang itu? Tidak mengenali dengan baik. Beberapa teman-teman pengusaha jelas bangun hubungan, investasi. Karena kenapa? Mengenal. Karena mengenal mendapatkan input, masukan di pikirannya, penilaian, percaya. Bagaimana dengan Anda hari ini? Bravers? Apakah pikiranmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan sehingga Paulus pernah berdoa buat jemaat di Efesus supaya memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalam kasih setia Tuhan yang tak terselam dengan pikiran manusia. Wow, ini luar biasa sebenarnya. Hari ini Bravers, mari pikiran kita itu langkah pertama untuk percaya. Waktu anak saya sedang sakit sebenarnya, waktu anak saya sedang sakit. Saya terus terang bingung sebenarnya, gimana kok bisa sakit dia? Saya sudah berdoa, mendoakan kehamilan anak kedua, eh, lahir oke okay, Tuhan tolong, tapi kenapa jantung paru-paru otaknya pendarahan, jantungnya bocor, paru-parunya tidak berfungsi. Bingung sebenarnya. Tapi kemudian Ed Firmonton mulai turun dan membuat saya, pikiran saya tenang, dan mulai memikirkan bahwa Tuhan baik. Tuhan setia. Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan persoalan melebihi kekuatan kita. Itu di pikiran kita. Saudari. Semua dimulai pikiran. Everything begin with a thought. Pemikiran kita. Dan ketika Anda di pikiranmu, di sana engkau letakkan Tuhan, firman, komunitas ilahi, maka saya percaya engkau tetap bisa percaya kepada Tuhan di tengah unpredictable, uncontrollable hari ini. Wow mana kita percaya. Nah, tanda bahwa kita sudah percaya. Kita mengenal, kita menjadi percaya karena pikiran kita mind sudah ya, pikiran kita uh, dipulihkan begitu ya, bisa mengenal Allah. Tapi yang kedua bagaimana kita bisa percaya? Yaitu yang kedua adalah ketika kita bisa mempercayakan diri kita. Nah, percaya adalah sebuah sikap menerima pikiran yang menerima, tetapi mempercayakan diri, itu langkah berikutnya respon namanya teman-teman ini kasih Tuhan Yesus pada waktu pandemi ini muncul, saya juga berdoa saya mesti ngapain Tuhan, Tuhan bilang suruh melayani tetap melayani, Dan saya bingung melayani bagaimana, jadwal semuanya berhenti tetapi betul ya, tuntunan Tuhan turun akhirnya bikin IG live belajar eh, ngomong di depan kamera Beli alat-alat, ngikuti -alat, itu sebetulnya Tuhan bikin IG Live, kemudian Facebook Live, dan ternyata banyak orang diperkati. Bahkan kurang ternyata makin meluas, ada Malaysia, Singapura, Timor-Leste, ada teman-teman dari Jepang, dari Kana, dari, dari Australia, dari Amerika juga, join kadang-kadang di sana. Dan ada teman-teman tentu di Indonesia ya, yang yang hadir, join di, di acara live semacam itu atau nonton di pavitnya uh, uh, begitu ya. Dan itu ternyata benar ya. Ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, itu respon orang yang percaya terlihat dari responnya. Nah, Anda bilang mengenal Tuhan, percaya, tapi sikapmu ragu-ragu, sikapmu tidak berani melangkah, sikapmu tidak berani bertindak, sikapmu tidak terus berjalan, yaitu bukan percaya namanya. Karena orang yang percaya, dia akan merespon dengan cara mempercayakan dirinya. Nah teman-teman sekali lagi kenapa kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan karena Anda dengan saya yang tidak tahu apa-apa masa depan kita blank. kita cuma melihat kalut persoalan cerah atau tidak memproyeksi cuma itu doang tapi kita nggak tahu masa depan but listen to me carefully your future is God past your future is God past masa depanmu sudah jadi masa lalunya Allah. Nah, artinya kenapa? Anda bisa mempercayakan diri kepada Allah karena karena dia tahu masa depan. Dia pemilik masa depan. Anda perhatikan Abram. Ketika harus berjalan 25 tahun melakukan ini itu, kemudian Lot memilih tempat yang baik dan kemudian eh, katanya bintang di langit, pasir di laut, tapi enggak terjadi apa-apa. Enggak -apa. ada apa-apa, Saudara. Tapi dia tetap belajar percaya. Waktu Yusuf mimpinya akan jadi pemimpin, jadi orang hebat, ternyata terpuruk ya. Jadi tawanan, jadi budak, terpuruk lagi, jadi narapidana. Dan pada akhirnya, Daud, sama seperti diurapi akan jadi pemimpin, jatuhnya malah pelarian, melawan negara, tanpa kewarganegaraan. Tetapi ketika mempercayakan diri kepada Tuhan, pada akhirnya, waktu yang membuktikan, dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Daniel Sadra Mesa Abednego, anak bangsawan yang tidak pernah menyangka hidupnya akan kemudian ditarik dari kemewahan, ditarik dari kenyamanan, dan masuk ke dunia yang berbeda. Tapi dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Responnya dari mana kita tahu? Waktu ditantang untuk menyembah berhala atau menyembah dewa yang lain, Allah tunjukkan mujizat. Nah hari ini, Mungkin bisnismu lagi kacau. Mungkin eh uh, orderanmu lagi sepi ya. Mungkin tidak banyak proyek yang sedang kita lakukan. Tokomu juga mulai sepi. Mungkin keuanganmu mulai agak setengah, tidak seperti pada umumnya. Tapi apakah engkau mempercayakan diri kepada Tuhan, teman-teman? Oh kami sepakat, kami percaya. Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Sampai hari ini, jujur di awal pandemi, saya sempat berpikir Tuhan, uangnya cukup nggak Tuhan? Cukup nggak? Dan puji Tuhan sebenarnya, cukup ternyata. Dan kemudian Tuhan berikan waktu, dan waktu itu menjadi modal untuk kita kelola. Dan ternyata waktu mengelola waktu, bangun hubungan dengan orang, mempercayakan diri terus kepada Tuhan, ternyata Tuhan cukupkan dengan cara yang menarik. Uh, ada orang minta di, uh, minta endorse gitu ya sampai di rumah saya penuh dengan makanan sudah dikirim makanan kemarin ke Malang begitu ya waktu saya cerita ada orang minta di endorse gitu ya terus ada orang kirim makanan ke hotel sudah endorse lagi sudah Waduh banyak sekali sudah ada banyak cara tuhan yang terjadi dan saya menemukan pengusaha pengusaha yang mengatakan pak saya capek saya lelah saya mesti nggak uh, bisa bayar gaji saya saya sampai uh, uh, apa ya uh, vertigo sampai akhirnya nggak bisa bangun tapi kemudian saya sadar, saya harus belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu bukti bahwa Anda percaya, mengenal Tuhan dengan baik. Responnya adalah mempercayakan diri, berarti meletakkan diri kita. Menyerahkan diri kita dan orang itu kemudian ternyata belajar. Waktu dia banyak berdoa, mencari wajah Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang terjadi apa? Yang saya kaget, dia bisa bayar gaji uh, karyawannya. Keuntungannya lebih banyak daripada otomotif uh, yang lain. Dan bahkan dia mulai punya dua ruko yang berbeda. Uh, bukan berbeda, dua ruko yang besar. Wow. Ada teman-teman saya yang kemarin belajar percaya sama Tuhan dan belajar memberi. Tuhan suruh memberi, dia memberi memberikan sumbangan donasi kepada hamba-hamba Tuhan di daerah gitu ya dan ternyata waktu dia belajar memberi Firman Tuhan berkata apa saudara ya Firman Tuhan berkata bahwa ada orang yang memberi kemurahan hati makin bertambah makin diberkati tapi ada orang yang makin nutupin nggak ngasih apa-apa malah makin gak diberkati itu belajar mempercayakan diri kepada Tuhan kami juga membuat project untuk hamba-hamba Tuhan di di uh, Merapi saudara ya ada dua puluh pendeta yang uh, tiap bulan coba kita donasi sampai tiga bulan, tapi kemudian kita mau belajar uh, mencari donatur untuk mereka bisa ternak lele dan juga ternak ayam umbar. Begitu ya, tapi yang penting melangkah. Saya nggak punya duit, nggak punya, tapi saya belajar mempercayakan diri kepada Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan pertolongan supaya saya hanya mengerjakan saja. Dan puji Tuhan ada dikenalkan beberapa donatur yang mungkin nanti akan menyumbang Atau mungkin jangan-jangan bravers termasuk menyumbang jangan-jangan untuk mereka ya Sekali lagi bukan buat saya tapi buat mereka ambat-ambat Tuhan di daerah saudara ya Nah hari ini saya mengajak setiap saudara Ayo belajar percaya Thomas pada akhirnya percaya ketika melihat Thomas kemudian menjadi percaya karena sudah merasakan kehadiran Yesus sudah merasakan uh, kedekatan dengan Yesus Sudah merasakan bukti dari apa yang dia minta Tapi hari ini Saya mengajak setiap saudara Untuk tetap trust, percaya Dimulai dari mana? Pikiran Mulai dari pikiran Pikiran kita dibangun dari membaca firman Tuhan Merenungkan firman Berakar kata kitab Kolose Berakar dan dibangun dalam Kristus, intimasi dengan Tuhan. Situasinya bisa berubah. Unpredictable, uncontrollable. Tapi pikiranmu, ada Kristus di sana. Responnya apa? Ketika kita mempercayakan diri, mempercayakan segala sesuatu kepada Kristus, kepada Tuhan yang hidup. Nah, hari ini tulisan dari Jim Simbala. Itu menjadi menarik. Jim Simbala. The hardest part of faith is believing, even when you don't see it. Faith keeps trusting and waiting. Once again, the hardest part of faith is believing even when you don't see it. Faith keeps trusting and waiting. Bagian terberat dari iman adalah tetap percaya. Meskipun kau tidak melihat segala sesuatunya. Iman membuat anda terus untuk percaya dan menunggu. Kiranya Tuhan akan menolong Anda dengan saya untuk tetap percaya. Karena hari ini uangmu tidak bisa dipercaya. Bahkan mungkin temanmu nggak bisa dipercaya. Perusahaanmu nggak bisa dipercaya. Mungkin maaf, bahkan mertua menantumu, orang terdekatmu tidak bisa dipercaya. Tapi Tuhan bisa dipercaya. Karena dia setia dan kau bisa mempercayakan diri kepadanya. Sama juga ketika hubungan suami-istri mempercayakan diri. Saling mempercayakan diri kiranya Tuhan akan menolong anda dengan saya untuk setia, untuk percaya apapun keadaanmu. Nah terakhir uh, minggu yang lalu waktu sebelum kami mengadakan uh, ibadah online fit community, ada seorang teman dari sebuah bank uh, WA suraya WA memberitahu bahwa uh, papanya mau dioperasi uh, pasang ring suraya uh, dan saya tanya apa uh, harapannya apa ya kalau bisa jangan operasi jangan pasang ring papa uh, papa mau gitu ya ndak siap juga dan ndak mau begitu ya. Oke okay, kita berdoa, ya. Uh, kalau nanti dicek kata dia, kalau dicek sama dokter semuanya baik, ya batal operasinya. Oke okay, kita berdoa. Dan hari itu kami tim berdoa suri, buat orang ini, dan kami belajar percaya, Tuhan penyembuh, Tuhan pembuat mujizat, Tuhan sanggup, itu baru minggu lalu suri, sebelum saya pergi ke Malang. Dan pada waktu saya pergi ke Malang, teman ini chat, puji Tuhan, Papa batal operasi pasang ring. Kenapa? Waktu dokter perisa, semuanya sembuh. Semuanya sehat Teman-teman, bukan karena saya hebat, bukan Tapi ketika engkau percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi buat saudara Nah hari ini, mari belajar percaya kepada Tuhan Apapun keadaanmu Situasinya memang unpredictable, uncontrollable But God is control everything Tuhan mengontrol, menguasai segala sesuatu Engkau yang perlu Tuhan hari ini Engkau sedang bimbang Dan saya pun malah di awal pandemi ini Menemukan ada pekerjaan Ada bisnis baru Usaha yang baru Dan Tuhan akan menolong Setiap ada dengan saya Mari kita akan berdoa hari ini Tuhan menopang percaya percayakan diri kepada Tuhan, dia buka jalan buat saudara, Tuhan Yesus yang baik urapi dan berkati semua sahabat-sahabat bravers yang sedang dalam pergumulan yang mungkin sedang berdoa, yang mungkin hampir-hampir kehilangan rasa percaya Tapi kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus menjadi tanda yang hidup untuk kami bisa percaya dan mempercayakan diri kami kepada Kristus yang hidup, yang setia, yang berjalan dengan kami, yang datang dengan pergumulan, yang menatap pintu yang sama begitu lama sehingga seperti yang ada melihat pintu yang Tuhan sudah bukakan, hari ini aku Aku berdoa supaya engkau melihat itu dengan imanmu, percayamu. Engkau memiliki pikiran-pikiran Kristus. Dan engkau mulai belajar mempercayakan dirimu kepada Kristus. Usahamu diberkati. Masa depan diberkati. Engkau melihat nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupanmu. Dan kuasanya menjamak kehidupanmu. Tuhan Yesus berkati braver semuanya. Untuk tetap mengasihi Tuhan percaya berdoa Dan aku berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati semua teman-teman. Tetap setia, tetap kuat dan shalom. Saya yakin saudara diberkati dengan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu kita mau menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di online kita sudah selesai. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mau menerima berkat yang datangnya dari Tuhan lewat doa berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah Uh, sekolah dan kuliahmu Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi Seiring dengan kehendak Tuhan Dan hiduplah dengan kehendak Allah Bapa Kasih karunia dari anak Yesus Kristus Serta hikmat dari roh kudus akan menyertai hidupmu Mulai hari ini Sampai dengan nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus kedua kalinya Dalam nama Tuhan Yesus semuanya diberkati katakan Amin Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan online service Aja Wali Church Uh, kalau saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan pada hari dan ibadah kita pada hari ini seperti biasa. Saudara bisa like, saudara bisa komen, saudara yang belum subscribe bisa subscribe. Dan juga saudara bisa share ke teman-teman saudara yang membutuhkan. Tuhan berkati kita semua, see you next week.